Jangan lupa like subscribe di channel Fajar Super. Jumpa maning bosku ya lawas bosku tembak ketemu maning nah Bang Iyia bosku rencana mencari kepiting di tambak. mudah-mudahan uh, berburuan malam ini mencari kepiting uh, diberi keselamatan kesehatan dan diberi hasil harapan saya sih berburu uh, pada malam hari ini bisa memperoleh hasil bosku oke yang belum subscribe bosku silahkan subscribe yang sudah subscribe, tonton video sampai selesai mari bosku, kita langsung turun ke lokasi untuk mencari kepiting, mari kembali ngobur maning mengkenen bos oh, muka ke Halo bosku, kembali ngobrol maning ke anak kepiting. Wuyut anak putu, malu megawe aja diganggu ndak waras balik waras. Nah itu ada kepiting bos, kepiting hidup atau mati ya? hidup atau beding mati soalnya sering kali beding hidup eh, posisinya seperti ini memanipulasi tuh memanipulasi Telah kita ketuk patokopola nya dia lari tuh. coba kita cek bos wah mati bos ternyata kepitingnya mati, tuh kepitingnya mati bos, kepitingnya mati, mungkin kena pengaruh air, jadi kepitingnya mati nggak bisa bertahan. soalnya di sini sering nggak kepiting saja udang juga sering pada mati bos, kena air, mungkin airnya sudah nggak bersih lagi, seperti yang dulu bosku. tuh Dong yang kepiting, kepiting mati bosku, kepiting mati, aduh, nasib, nasib, aduh, boyo, anakku tuh melu, megah yang mau, porat jentikan, gue ndak balik waras, nyari balik ngek, rezek ini Uh, susah nih banyak pohon baku-bakunya ada kebedung pun susah untuk dicaduknya tanggulnya penuh pohon baku-baku Jalan yang sana, oke. Kita menuju ke utara. Ini ya, mudah-mudahan di pinggir laut ada kepiting. Oh, susah nih, bawa bos. ikan ujar bos. Ah, udah benar kena lah. Baru buat opor oh, ah, kena bos. Pastikan mujar Kita bawa aja bos, soalnya kepitingnya kepitingnya enggak ada. Belum menemukan dari tadi bos kepitingnya. Itu dapat ikan mujar kita bawa aja buat Dibakar nanti setelah pulang. Oke. Okay. Kalau ikan mujarab kayak gini, kalau diterangin pakai lampu penerang yang agak terang. Ini kebanyakan lari, makanya saya enggak tadi enggak dihidupkan waktu mau e, menyadap ikan ini Lampunya enggak saya hidupkan kalau hidupkan kemungkinan ya udah lari kaget. Makanya kita enggak dihidupkan lampu yang terangnya tuh kita pakai lampu baterai biasa tuh ya bos lumayan ya kita bawa buat dibakar nanti oke okay. Harusnya cari kepiting enggak dapat-dapat Bos makanya cair kita bawa pulang buat ya dibakar buat lauk enak lagi bos tuh ah, akan bujair lagi bos tuh akan lagi lumayan lah buat dibakar walaupun gak terlalu besar cuman bisa buat lauk bisa dipakar apa <tuh> kue ya apa kalau mimi bos mimik ya nggak kalau oli mimi uh nasib nasib oh huh, bos ini non bisa masak kiki enak kia ya, mimi bosku uh ini ya pos, mimi. Kalau orang sini ngapain kayak gini mimi. Entah bahasa luar Jawa pak namanya ini. Kalau bahasa Losari mimi, entah bahasa luar Losari apa namanya. Tuh kalau bisa masaknya enak. Kayak gini tuh, cuman di sini di losar di kampung saya nggak ada yang makan kayak gini takut katanya kan kalo mimi ini mengandung racun ada racun lah kalau enggak bisa mengolahnya bisa berbahaya makanya orang kampung saya enggak makan uh, mimi kayak gini kalau dapat mimi kayak gini saat cari ikan dibuang lagi atau dirilis kembali kita buang lagi lah pas ah nasib nasib hmm. lumayan Dek. Oh, berenang tuh. malah nge ngejar lampu bos ngejar lampu ya tuh bos tuh tuh, tuh, tuh. takut lari bos <laughs> buat mainan takut lari Lari, bos kita ambil aja lah tapi lari bos ini cepet itu cepet larinya tuh kita ambil aja caduk kecil lu ada cumi <tuh> lumayan nah, buat tipe Cumi-cumi hmm. lumayan, mas ya besar. Lumayan, mana buat di, itu dibakar. Alhamdulillah, dapat cumi, dapat cumi-cumi. Kalau ada lagi sih enak. Kita malam ini makan cumi. anak-anak na boer rezeki. Ditingin ya, Mak ya. go na nakafit. Tadi sudah muter-muter bosku, muter-muter sampai capek bosku, kurang lebih kita muter-muter mulai -muter tambak 2 jam lebih bosku, tapi nggak satu ekor pun kepiting yang kelihatan bosku. Ya alhamdulillah, walaupun malam ini nggak dapat kepiting bosku, tapi saya tadi dapat ikan mujair bosku. Nggak banyak sih bosku. Saya bawa ikan bujari hanya sekedar untuk e, bakar bakaran lah di rumah nanti buat lauk bosku. Dan e, ketika mau pulang tadi kita menemukan cumi-cumi e, bosku yang masuk ke tambak. Mungkin cumi-cumi dari laut masuk ke sungai lalu masuk ke tambak. Dan tadi e, sempat saya bawa cumi-cuminya bosku walaupun gak begitu besar lah. Tapi ya lumayan lah buat dibakar sih bisa lah. Oke okay, bosku, jadi kita sampai di sini bosku karena waktunya sudah malam dan eh, saya pun sudah capek lah muter-muter nggak memperoleh satu ekor kepiting. Tadi kita rencana eh, malam ini sampai di sini bosku. Bo, Oke okay, yang belum subscribe bosku silahkan subscribe. Yang sudah subscribe nonton video sampai selesai. Oke okay, bosku, kita mau pulang bosku. Mohon maaf bosku ya apabila Uh, mencari kepiting pada malam hari ini nggak memperoleh satu ekor kepiting pun namanya juga orang usaha ya namanya orang berburu lah orang mencari kadang dapat rezeki kadang nggak. pokoknya intinya yang penting kita diberi keselamatan, kesehatan uh, rezeki sih gampang kita bisa cari esok atau pun. kapanpun waktunya wis bengi bos, wis pegel. oke okay.